Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat calon ASN P3K Jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah Channel edukasi, wadah informasi Sambil menikmati secangkir kopi Penerimaan calon ASN P3K tahun 2023 segera dibuka sudah sampai mana persiapan Anda untuk menghadapi seleksi penerimaannya? Eits, tunggu dulu. Untuk memicu semangat sobat sekalian, dalam video kali ini saya akan membagikan informasi tentang besaran gaji dan tunjangan P3K guna memicu semangat sobat sekalian agar belajar lebih giat lagi untuk bekal pada saat tes nanti. Dalam video pembahasan rincian gaji dan tunjangan P3K, ini juga merupakan suatu request dari salah satu subscriber Yang mana beliau minta request sesuai dengan aturan pasal 4 Di peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 Untuk itu, jangan sampai di skip video ini Agar informasi yang disampaikan dapat terserap dengan baik Aturan gaji dan tunjangan P3K khususnya di daerah Diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang Teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Baik, sebelum kita membahas rincian gaji P3K juga tunjangannya, kita bahas dulu sedikit peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Pada pasal 2 di ayat 1 menyampaikan bahwa, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di ayat 2 bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di peraturan presiden ini Nah, jadi, bahwa P3K diberikan gaji berdasarkan golongan. Contoh, untuk S1, kalau di PNS itu setara dengan 3A, dan kalau di P3K itu setara dengan golongan 9. Pada ayat 3, besaran gaji P3K, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak. Jadi ini disebutnya dengan gaji kotor ya Belum dipotong pajak penghasilan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan Pasal 3 ayat 1 P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah ini di pasal 4, ayat 1, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ayat 1, diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi tunjangan P3K ini sesuai dengan tunjangan daripada pegawai negeri sipil pada ayat 2-nya bahwa tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas satu tunjangan keluarga, dua tunjangan pangan atau beras, 3. tunjangan struktural, yang keempat tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, ini tunjangan-tunjangan uh, daripada P3K yang akan didapatkan setiap bulannya. Di ayat 3 besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah ini pada pasal 5 ayat 2, gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah Dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Pada pasal 6 Gaji dan tunjangan yang diterima P3K Dikenakan pemotongan pajak Nah ini bedanya dengan PNS Kalau PNS Pemotongan pajaknya itu ditanggung sama pemerintah Dan ini rincian gaji Pada lampiran di peraturan presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Sobat sekalian juga kalau pengen detail bisa download terkait gaji dan tunjangan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Di sini dapat kita lihat golongan-golongannya sangat banyak sekali terdiri dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Yang mana kita tahu bahwa untuk Lulusan S1 sendiri, mereka berada di golongan 9, ya, sedangkan golongan 8, golongan 7 ini untuk D3, golongan 5 ini untuk SMA, SMP, dan untuk yang lulusan SD ada di golongan 1 sampai dengan di golongan 3. Golongan 10 ini untuk S2, kita akan bahas... Uh, lulusan S1 karena lulusan S1 mereka terbanyak dalam penerimaan calon P3K ini ya. Dan di sini ada MKG-nya atau yang biasa kita sebut dengan masa kerja golongan. Pada golongan 0 tahun P3K yang lulusan S1 mendapatkan gaji 2.966.500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 Sedikit gambaran umum di dalam pasal 1 ini menjelaskan tentang P3K dan PNS di ayat 2-nya. Pada ayat 1, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah sedangkan Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap nah, oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, Pasti sobat sekalian sudah pada tahu ya bedanya dari P3K dan PNS Kalau P3K memenuhi syarat tertentu berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu Dan bisa diperpanjang lagi setelah masa kontrak habis Dan untuk PNS itu diangkat secara tetap kita abaikan ini, ini untuk gambaran umum saja, kita lanjut ke pembahasan inti kita terkait gaji P3K Pada ayat 3, gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Pada ayat 9, Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada P3K yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Nah, ya ini yang akan menjadi pembahasan kita sobat sekalian. Pada pasal 2 di ayat 1 disebutkan bahwa Pembayaran belanja pegawai bagi P3K yang bekerja pada instansi daerah meliputi Nah ini yang akan kita dapatkan terkait gaji dan tunjangan setiap bulannya Setelah kita melaksanakan tugas selama bulan tersebut Di dalam bab 3 membahas tentang gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran, dan syarat pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kita bahas mulai dari bagian ke-1 terkait gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pada pasal 7, di ayat 1, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B Diberikan kepada P3K yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran gaji daftar pembayaran gaji induk Nah, terkait pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan itu dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Misalkan di tanggal 1, kalau tanggal satu merah, ya di tanggal 2-nya dia geser ke hari Senin. Nah, dan untuk ini, pembayaran gaji dan tunjangan P3K, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan pemotongan pajak penghasilan nah untuk P3K sendiri dipotong pajak ya dan untuk PNS itu ditanggung oleh pemerintah gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 besarannya didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan nah ini tadi kita bahas di Perpres nomor 98 tahun 2020 bahwa e, untuk P3K yang lulusan S1 atau berada di golongan 9 dengan masa kerja golongan 0 tahun itu mendapatkan 2.966.500 dan akan naik sesuai dengan masa kerja golongannya Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Nah, ini tidak boleh dibedakan ya. Kalau PNS dapat tunjangan, maka P3K pun akan mendapat tunjangan. Dan pada ayat 2 disampaikan bahwa tunjangan yang didapat dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Tunjangan keluarga bagi yang sudah mempunyai istri ataupun suami kemudian tunjangan pangan atau beras, tunjangan struktural, nah kalau P3K, kalau P3K biasanya ada di tunjangan fungsional atau tunjangan fungsional umum ya, kemudian ada juga tunjangan lainnya, nah ini untuk tunjangan-tunjangan di daerah tertentu, misalkan tunjangan pada daerah yang jauh, daerah terpencil, nah, atau daerah di tempat-tempat yang mahal Nah itu ada tunjangannya Pasal 10 Membahas terkait tunjangan keluarga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Huruf A terdiri atas Nah ini Jika sudah memiliki suami atau istri Dan kemudian memiliki anak ya Maka Akan mendapatkan tunjangan Tunjangan istri ataupun tunjangan anak lebih rinci lagi dibahas pada pasal 11 di ayat 1 tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, berarti kalau misalkan gaji pokoknya mendapatkan 2.966.500, nah itu 10%-nya akan didapat ya untuk tunjangan istri atau suami. Berarti sekitar 296.000 ya segituan nanti kita akan bahas di akhir video Ayat 2 tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk satu suami atau istri Ya jadi ya, kalau misalkan bagi suami yang mempunyai dua istri itu yang dapat tunjangan hanya satu istri saja ya satu istri yang sah, baik secara agama ataupun secara negara Tunjangan suami atau istri, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberikan terhitung mulai bulan berikutnya Sejak ketika kamu melaporkan perkawinan atau pernikahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah Atau akte perkawinan untuk mendapatkan tunjangan keluarga ayat 5, dalam hal suami atau istri P3K berstatus sebagai PNS prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau P3K tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi kita ambil contoh misalkan ada seorang istri yang mendapatkan P3K ya di tahun ini sedangkan beliau mempunyai uh, suami suami PNS yang golongannya itu sudah tinggi ya atau sudah mengabdi sekitar 20 tahun atau 25 tahun uh, dengan golongan misalkan 4A nah ini maka untuk istri sendiri tidak akan mendapatkan Tunjangan untuk suami Dikarenakan suaminya sudah mempunyai tunjangan tersebut Yang dia alokasikan kepada istrinya Jadi intinya salah satu yang hanya mendapatkan Tunjangan suami atau istri Jika keduanya sebagai PNS ataupun P3K Kemudian pada pasal 12 Di ayat 1 Tunjangan anak dimaksud sebagai dimaksud dalam pasal 10 huruf B diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2%. Ya, jadi dari total gaji pokok tersebut akan mendapatkan 2%-nya. Dari gaji pokok. Ayat 2, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada P3K dengan ketentuan paling banyak 2 anak dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, ya. Jadi ingat KB pun menyarankan agar dua anak lebih baik. Maka daripada itu, untuk ibu atau bapak yang memiliki anak, ya dapat P3K, terus dapat Anaknya punya dua di rumah. Nah, ini akan mendapatkan tunjangan sebesar 4 persen. Ya, 4 persen didapat dari dua anak tersebut, satu anaknya 2 Dan berlaku juga jika mempunyai anak tiri ataupun anak angkat. Ya, ayat. 3. Anak kandung, anak tiri atau anak angkat, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diberikan tunjangan anak dengan ketentuan Belum pernah menikah, jadi belum pernah nikah sama sekali anak tersebut Kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, artinya dia masih sekolah, masih kuliah, dan lain sebagainya Secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas 21 tahun Nah ini akan menjadi tanggungan kita akan mendapatkan tunjangan 2% tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun Dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun Nah jadi ada, ada kebijakan ya dari pemerintah bisa memperpanjang tunjangan anak sampai dengan anak berusia 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah ya atau masih kuliah gitu Atau kursus juga paling singkat 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah buat teman-teman, buat sobat calon ASN P3K sekalian jika ingin mendapatkan atau ingin membaca lebih detail lagi aturan Permendagri nomor 6 ini, silahkan bisa di di Google. Kita tidak akan membahas semuanya. Kemudian di pasal 13 Nah, kita akan mendapatkan tunjangan pangan atau tunjangan beras Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf B Diberikan dalam bentuk uang Nah, jadi bukan berub langsung berbentuk beras ya Jadi ini diuangkan agar kita yang dapat membeli beras tersebut Ayat 2 Tunjangan pangan atau beras dalam bentuk uang Atau beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diberikan sebanyak 10 kilo Nah jadi kita akan mendapatkan jatah sebanyak 10 kilo setiap jiwa Per orang ya Kalau misalkan di rumah ada seorang suami yang baru mendapatkan P3K Kemudian dia mempunyai istri dan mempunyai dua orang anak Nah disitu mereka akan mendapatkan sebanyak Total 40 kg beras ya dalam satu bulannya. Besaran harga pangan atau beras untuk pembayaran tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan pangan. Nanti ini akan kita bahas ya untuk aturan-aturan lebih detailnya di bagian akhir. Pasal 14, tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan struktural Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang Kita lanjut saja ke tunjangan fungsionalnya Ini ada di pasal 15 ayat 1 tunjangan, tunjangan jabatan fungsional Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D Diberikan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional secara Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan ditetapkan dengan keputusan pengangkatan P3K Dan perjanjian kerja Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penanda tanganan perjanjian kerja dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Nah, bila kita sudah mendapatkan SPMT, maka tunjangan fungsional itu akan dibayarkan pada bulan berikutnya pembayaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila apabila P3K yang bersangkutan masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak mau diperpanjang. Nah, ini untuk P3K bebas ya mempunyai hak untuk tidak memperpanjang perjanjian kerja bisa juga untuk diperpanjang yaitu hak teman-teman sebagai P3K kemudian ini sudah jelas meninggal dunia dan yang ketiga diberhentikan dari P3K biasanya kalau diberhentikan ini secara tidak hormat ya nah ini P3K yang menduduki jabatan fungsional dan dijatuhi hukuman disiplin berat serta diberhentikan sebagai P3K sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 huruf c tunjangan jabatan fungsionalnya tetap dihentikan meskipun P3K yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan ya walaupun dia mengajukan banding terkait keberatan eh, maka tetap ya secara aturannya jabatan fungsional ini tidak akan didapat atau dihentikan. Pada pasal 16, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf E, diberikan setiap bulan kepada P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah ini saya kurang sedikit paham, mungkin tunjangan lainnya ini bisa juga masuk TPP ya atau tambahan penghasilan yang setiap daerah ada yang mendapatkan, ada juga yang tidak. Sesuai dengan pendapatan di daerah tersebut dan sesuai kebijakan kepala daerah juga. Pasal 17, pembayaran gaji dan tunjangan kepada P3K yang belum masuk dalam daftar pembayaran gaji induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dilakukan melalui gaji susulan. Jangan takut nanti akan mendapatkan gaji susulan. Nah, sobat sekalian, terkait gaji dan tunjangan melekat tadi, itu masih kotor dan belum dipotong pajak, belum kita terima sebagai gaji bersih kita. Nah, di sini dibahas mengenai pemotongan, pembayaran, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pasal 19, ayat 1, pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K setiap bulannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat 1, dikenakan pemotongan. Pada ayat 2, pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, pajak penghasilan, ya pajak penghasilan di sini, kalau PNS itu ditanggung tanggung sama pemerintah, dan kalau P3K tidak ditanggung sama pemerintah. Iuran jaminan kesehatan atau iuran BPJS, jaminan hari tua, dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah untuk jaminan hari tua sendiri itu dipotong dari gaji tadi ya gaji dan tunjangan melekat ini untuk di masa pensiun nanti karena tidak mendapatkan pensiunan maka P3K akan menyisihkan dari iuran jaminan hari tua tersebut untuk dana pensiun. Nah, ini. Pemotongan pajak penghasilan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat 2 huruf A Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan ditanggung Oleh P3K Yang bersangkutan Nah ini sudah jelas ya Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan data nomor pokok wajib pajak masing-masing P3K dalam daftar pembayaran gaji. Pasal 21 Pada ayat 1 Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf B yaitu sebesar 1% dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan. Misalkan kita mendapatkan gaji ditambah tunjangan istri atau suami kemudian ditambah tunjangan anak tunjangan fungsional kemudian dijumlah dan 1%-nya dipakai untuk iuran dipotong untuk iuran jaminan kesehatan Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai dasar perhitungan potongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan. Nah, pada saat kita mendapatkan gaji pertama dan kemudian itu langsung dipotong ya untuk iuran BPJS atau iuran jaminan kesehatan. Pasal 22, pemotongan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C dan pemotongan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf D dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk gaji-nya. gaji dan tunjangan ketiga K dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT Sobat calon ASN P3K untuk memompa semangat lebih dalam lagi agar sobat sekalian mau belajar dan mendapatkan hasil yang baik pada saat tes nanti kita langsung saja untuk membahas terkait rincian-rincian gaji dan tunjangan yang akan didapatkan oleh P3K. Cekida, sobat calon ASN P3K, sekarang saya contohkan terkait simulasi besaran gaji beserta tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah. Kita ambil contoh saja, namanya di sini saya cantumkan nama samaran, Prakoso Joyo Kusumo. Kemudian, golongannya itu dia di 9 atau setara dengan 3A atau lulusan S1. Masa kerjanya atau masa kerja golongan MKG yaitu 0 tahun, dalam artian dia baru diterima sebagai seorang ketiga K di instansi tersebut. Pendidikannya yaitu sebagai lulusan S1 kesehatan masyarakat dengan jabatannya ahli pertama sanitarian, di instansinya dinas kesehatan kabupaten x nah di sini saya sudah membuat kolom terkait rincian gaji dan tunjangan gaji kotor tersebut mulai dari nomor gaji dan tunjangan pegawai satuannya kemudian statusnya juga saya buat belum menikah menikah belum mempunyai anak sudah menikah dan punya anak satu dan sudah menikah mempunyai anak dua keterangan dan aturan yang memperlakukan hal tersebut pada kolom gaji dan tunjangan per pegawai di sini menyampaikan tentang gaji pokok, gaji pokok yang didapatkan setiap bulan, dan tunjangan suami atau istri, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan maksimal itu dua anak. Ya. Selanjutnya yaitu tunjangan jabatan struktural. Dalam hal ini, tunjangan jabatan struktural diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan, penanda tanganan perjanjian kerja, dan P3K, melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT, dan untuk P3K yang baru diangkat, sudah dipastikan tidak mendapat tunjangan struktural. ya. Jadi atas nama Prakoso ini, dia tidak mendapatkan tunjangan struktural. Kemudian lanjut di tunjangan fungsional. Aturan tentang tunjangan jabatan fungsional nakes. Nah, di sini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker ini ke tenaga-tenaga kesehatan ya. Kita uh, contohkan tadi prakoso sebagai ahli pertama sanitarian. Nah, ini di lampirannya dia sebagai sanitarian ahli ya, ahli pertama. Di sini mendapatkan 300 ribu rupiah Akan tetapi, jika dia tidak mendapatkan atau belum mendapatkan tunjangan fungsional tersebut, maka dia akan mendapatkan tunjangan fungsional umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Dan di sini, besarannya untuk prakoso sendiri karena dia S1 setara dengan golongan 3 dan mendapatkan besaran tunjangan sebanyak 185.000 kemudian aturan tentang beras beras di sini diatur dalam peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan nomor 3 tahun 2015. yang mana di sini pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiun atau penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar 7242.000 per kilonya ya jadi untuk kita mendapatkan 10 kg per jiwa fungsional diberikan pada p k yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat perputusan pengangkatan P3K dan perjanjian kerja dan untuk P3K yang baru diangkat biasanya belum mendapatkan tunjangan fungsional tapi ada juga yang langsung mendapatkan jamfung tersebut ya. Ini biasanya ada SK-nya dan di dalam SK tersebut mencantumkan berapa besar tunjangan yang diterima oleh P3K tersebut. Kita ambil contoh kalau Prakoso ini belum dapat ya untuk tunjaman untuk tunjangan fungsionalnya. Akan tetapi dia akan mendapatkan tunjangan fungsional umum yang diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional umum. Dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, juga tunjangan fungsional Atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan ya Jadi untuk tunjangan fungsional, dia mendapatkan tapi nanti Selanjutnya yaitu tunjangan pangan atau beras diberikan kepada P3K Sebesar 10 kg per jiwa kita lanjut untuk menghitung rinciannya kemudian eh, gaji pokok yang didapat prokoso Joyo Kusumo setiap bulan yaitu 2966500 karena dia belum menikah otomatis dia tidak mendapatkan tunjangan untuk istri tidak pula mendapatkan tunjangan untuk anak dan tidak mendapat tunjangan jabatan struktural Nah, ini untuk tunjangan jabatan fungsional kita samakan saja tidak mendapatkan ya, belum mendapatkan. Sebagai gantinya dia akan mendapatkan tunjangan fungsional umum yaitu 185.000. Kemudian tunjangan pangan atau beras karena dia hanya sendirian, artinya dia hanya mendapatkan 72.420. Dan jumlahnya yaitu sebesar 3.223.920 Ini masih kotor dan belum dipotong dengan potongan-potongan lainnya Termasuk potongan penghasilan, potongan iuran, dan potongan-potongan lainnya Lanjut, jika seandainya prokoso Joyokusumo sudah menikah Akan tetapi belum mempunyai anak Kita jumlahkan Gaji pokok tetap di 2966500 dengan tunjangan istri sebesar 296.650. Tunjangan anak karena belum punya anak, kita strip dulu, tunjangan struktural nggak punya Karena dia baru sebagai P3K, tidak mendapatkan juga tunjangan jabatan fungsional, hanya mendapatkan tunjangan fungsional umum saja dan untuk tunjangan berasnya itu sebesar 72.420 dikali 2. Artinya 20 kilo ya dikali 7.240. Kita coba jumlahkan. Apakah Prokoso ini pada saat dia mendapat 3K sudah mempunyai istri? Apakah akan bertambah? Nah, dia akan bertambah ya Sebesar Rp 3.592.990.000 Kita lanjut Jika prakoso pada saat mendaftar sebagai p 3 k Sudah menikah dan mempunyai anak satu Gaji tetap di Rp 2.966.500 Tunjangan istri sebanyak Rp 296.650 dan mendapat tunjangan anak sebesar 2% yaitu 59.330 Dan tunjangan fungsional umumnya sebesar 185.000 Kemudian tunjangan pangan atau beras 72.000 dikali 3. ya Jadi hasilnya 217.260 Kita coba jumlah lagi laginya sebesar 3.724.740 rupiah. Wow. Sangat menarik ya, apalagi jika sudah mempunyai anak 2. Sudah menikah dan mempunyai anak 2. Kita coba lagi. Pada saat mendaftar sebagai K3K di golongan 9, para Koso sudah mempunyai istri dan mempunyai anak 2 kita coba hitung lagi menakjubkan ya hasilnya Prakoso mendapatkan gaji 3.856.490 rupiah sangat-sangat menakjubkan akan tetapi ini belum belum dipotong pajak dan lain-lain ya gaji total yang didapat 3223920 jika prakoso belum menikah dan 3592990 jika prakoso sudah menikah akan tetapi belum mempunyai anak dan jika sudah menikah mempunyai anak satu dia akan mendapatkan Rp3.724.740 apalagi jika dia sudah menikah dan mempunyai anak dua, maka yang didapat yaitu Rp3.856.490. Ini sebelum dipotong akan mendapatkan segitu. Bagi instansi daerah atau daerah-daerah kebanyakan sudah memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Jadi kalau misalkan di Instansi atau kabupaten kota tersebut Apa namanya Sudah Apabila di instansi Atau di daerah tersebut Mendapatkan tunjangan Tambahan penghasilan pegawai Nah TPP ini, atau di provinsi biasa disebut dengan tukin ya. Contohlah di salah satu daerah, TPP-nya untuk S1, dia mendapatkan 1.500,000 rupiah. Dan bila dijumlah antara penghasilan kotor dan TPP, kita coba jumlah. Jadi totalnya empat Nah, mantap sekali ya. Kan tetapi ini belum dipotong pajak. sangat menakjubkan dengan gaji 4 rp rupiah. jika prakoso belum menikah kemudian diangkat ke 3K saja sudah dapat gaji juta 4723920 maka kita akan coba jumlahkan jika prakoso menikah dan belum mempunyai anak berapakah hasilnya? lima juta sembilan jika sudah memiliki anak satu dan mempunyai istri lima juta dua wow mantap sekali ya dan jika prakoso sudah menikah dan mempunyai anak dua jika ditambahkan dengan tunjangan penghasilan contoh 1.500 dia akan mendapatkan penghasilan kotornya yaitu 5.356.490.000 rupiah dan ini balik lagi belum dipotong pajak ya, karena sesuai dengan slogan orang bijak tahap bayar pajak jadi itu sobat calon ASN P3K sekalian semoga pembahasan daftar gaji untuk P3K yang baru diterima ini menjadi semangat buat sobat sekalian untuk belajar terus menerus dan mengikuti seleksi penerimaan P3K di tahun 2023 terima kasih atas Partisipasi dan kesempatannya, bila ada kesalahan baik dari tulisan ataupun ucapan, mohon untuk dimaafkan. Dan bila ada perasaan, mohon untuk diungkapkan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar kita dapat berdiskusi lagi tentang informasi-informasi seputar P3K. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.